nah ini mesin jahit singer nomor 282 ya nah, nomor 282 nah ini kita kenali dulu masing-masing uh, yang terdapat di dalam uh, mesin jahit portable ini nanti baru kita tahu fungsinya ya nah pertama nah ini uh, pola jahitan jadi kalian bisa Mau menggunakan yang lurus, ataupun yang belok-belok seperti ini, ataupun lubang, kan, ataupun lubang kancing dan sebagainya. Nah, di disini kurang lebih 30 30 lebih jahitan, 30 lebih model jahitan. Nah, sini nah itu cara muternya, disini, kayak gini ya. Jadi pegang ininya. Nah, kalau jangan pegang ininya, tapi pegang ininya kalau mutar misalnya mau ke lubang kancing ya berarti muter gitu ya gitu ya nah gitu meter ya nah ke titik ini nah kalau ke titik ini berarti kalian mau jahit lurus nah selanjutnya ini untuk uh, kerapatan uh, benang kalian ini untuk fungsinya itu kerapatan benang kalian nah apakah mau dua tiga atau empat atau kalian mau membuat lubang kancing kalau lubang kancing itu menggunakan katim ini nah tapi kalau jahit biasa itu saya kedua saja nah jahit uh, kedua atau ke tengah-tengah antara tiga dan dua nah ini kalau jahit biasa jahit lurus biasa nah selanjutnya kalau kalian ingin uh, menghidupkan menghidupkan mesin jahit ini nah itu tombolnya ada di sini nah ini tombol on off-nya. Nah ini tombol on off-nya. Nah selanjutnya ini tinggal kalian pasang untuk uh, kabelnya. Nah di sini untuk pasang kabelnya. Selanjutnya, nah ini yang bagian ini. Nah ini untuk uh, ini untuk memunculkan ini. Nah untuk memunculkan untuk Uh, ambil benang ataupun penyimpan benang di sini. Nah jadi ini fungsinya untuk yang ini. Nah ini dia. Nah untuk menggerakkan itu ya. Nah jadi kalau mau menggerakkan ini, nah kita harus putar ini. Nah selanjutnya ini untuk mengisi uh, spool yang ter mengisi benang pada spool. Nah ini ya. Kalau misalnya kalian udah udah taruh di sini sepulnya, terus kalian geser e, ke kiri, nah gitu baru nanti dia bisa muter. Nah selanjutnya ini untuk tempat benang, untuk tempat benang. Nah ini untuk pegangan, kalau kalian mau bawa kemana saja nah terus ini adalah uh, kerapatan benangnya nah ini benangnya mau kerapatan benangnya itu di mana bukan uh, salah bukan kerapatan benangnya tapi langkah benangnya nah mau itu ketiga keempat atau kelima nah ini tinggal kalian geser aja di sini kalau jahit biasa, itu dia ketiga. Nah, kalau jahit untuk membuat lubang kancing, itu beda lagi ya. Nah, selanjutnya ini, ini ketegangan benang. Jadi, ketegangan benang kita pada saat kita ingin menjahit itu, uh, kita harus perhatikan ini. Tapi, kalau kita untuk menjahit kalau saya pakai dia ya, kalau saya menjahit lubang kancing atau menjahit biasa itu saya biasa di sini antara 3 dan 2 jadi tengah-tengah gitu. Nah, selanjutnya ini untuk memundurkan jahitan. Nah, ini untuk memundurkan jahitan. Selanjutnya. Nah, ini untuk benang nanti. Kalau kalian udah pasang benang di sini, ya nah nanti ke sini. Benang kalian baru ke sini nah lanjut naik baru ikatkan gitu nah nanti kita lihat video selanjutnya nah selanjutnya di sini nah ini adalah uh, untuk sepatunya selanjutnya nah ini untuk memotong benang jadi ini ada di dalamnya kalau misalnya kalian potong benangnya ini nah contoh benangnya itu ini Terus kalian potong gitu, dia otomatis sepotong karena di sini. Selanjutnya, untuk bagian belakang, nah ini untuk turunkan. Untuk turunkan ini, untuk turunkan ininya, nah jadi ini untuk bagian belakangnya. Itu saja untuk pengenalan mesin jahit portable Singer ini. Jadi, nanti uh, tinggal kalian setting aja. Kok kalian uh, beli mesin jahit model Singer 2282 ya?